soy ya, halo guys kembali guys, sebab gua final kita hari ini bakal lanjutin lagi main Superliminal. ya di episode kemarin kita udah mengalami kejadian yang cukup horror by the way dan ya setelah kita tahu itu ternyata adalah sebuah IKEA dalam bentuk ide yang dipresentin oleh developernya dan ya mereka lagi ngecat temboknya dengan warna merah yang masih kita nggak ngerti kenapa pisaunya bisa ngilang dari dari talanan yang disorotin center. Dan ya, gua uh, gua nggak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi sekarang di chapter 5 So, ya yeah, guys, kumoi tin kalian dulu subscribe, subscribe, subscribe, subscribe. Eny ya yeah, guys, jangan lupa untuk leave like dan komen apa yang kalian pengen lihat gue mainin. Karena gue juga ya lagi pengen main aja gitu game casual. Lagi, moodnya lagi ada gitu kan, udah lama gitu gue nggak main game casual. Dan gue ya tahu kalian banyak yang pengen gue main game casual. So ya, yeah, drop a comment kita bisa mainin game itu kalau seandainya per gua. Nggak ada copy. ya kalau nggak ada copyright dan segala macem sih. Ya, kita mainin aja gamenya. Ini seperti biasa, alarmnya berisik dan mungkin ada sesuatu yang... Kok bunyi lagi? Udah, udah gue matiin semua ya. Gue kayaknya sih ada ada tanda-tanda tertentu nih ya dari alarm yang gue nggak tau banyak banget. Kayaknya... Ini menggambarkan kebiasaan orang Indonesia yang alarm di snooze 5 menit, snooze 5 menit, snooze 5, 5 menit, atau nggak pasang berlapis-lapis gitu kan. Ya, gue nggak tahu si developer orang mana, by the way. Tapi itu menggambarkan kita banget. <laughs> Karena gue juga gitu. Hm, gue sih yakin kita nggak perlu dream soda itu sih. Entah apa, entah... Menyi... Apa itu suara tulis-tulisan? Oh, kita nggak di tempat-tempat gelap lagi kan? Ya udahlah kita bukain pintunya gue. Dan gue yakin gue nggak tahu ini orang kenapa demen banget buka bobo -bo pintu coba. Oke okay lah, kalau gitu kita lewat di sini. Ini apa, by the way? Ini bisa di-interact Oh, dia mengkloning dirinya rupanya ya. Uh, terus ini nggak bisa diambil dong, dikunci ke tanah. Niat banget sumpah, nggak bisa, beneran -bener nggak bisa diambil. Iya, ya, oh ya udahlah. Kalau gitu gue bisa mungkin melakukan sesuatu dengan ini dan wait what? Oh, oh iya gue ingat di belakang ada pintu. Come here door, get with me. Dah, jauhan. Kedekatan nah, sip, nah sekarang kita bisa masuk. Astaga, ini pintu ngalangin gua dong. Oke, sekarang kita bisa masuk ke dalam sini, dan ya, seperti yang ada kejadian-kejadian horror kayak kemarin, ya. Belum mungkin, mungkin akan terjadi, atau, atau apa kita nggak tahu. Dan ya, pintu yang mungkin bisa kita buka. Dan what, what ini ngomong-ngomong, -ngom, pintu bisa gua bawa nggak, ya? Jadi, kayaknya konsep di sini adalah ketika kita ngeklik barang di sini, dia bakalan ngecloning dirinya dengan ukuran sesuai perspektif kita terhadap ujung dari belakangnya sini. Oke, okay, that might be a good puzzle, tapi sayang kita nggak bisa minain barang ya. Ya nggak bisa, guys. Nggak, coba kita coba bisa ngambil-ngambil doang. Iya, Me... nggak bisa kita ambil kemana-mana, berarti coba. Ah ini mah gampang, mau nipu gue dia. Ini mah tinggal dibikin tangga kayak gini aja, tinggal dinaikin. Easy. Secepat go masuk ke langit kah? Well, that's tricky. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Dream overexposure. Memory loss. Memory loss, positive and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways and other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood jadi kalau seandainya kita kebanyakan bermimpi kebanyakan masuk ke dalam mimpi-mimpi itu kata kita bisa mengalami halusinasi mengalami rasa terganggu segala macam right click to return what? right click to return maksudnya what? jadi mereka bisa membelah diri bisa balik lagi ke awal that's cool that's cool, that's really cool Bersih amat. Oh, makin kecil tuh suaranya makin nyaring ya berarti ya? Keren juga. Tapi suaranya makin menyebalkan sih. Ini kenapa, ini kenapa kursor gua jadi smiley? lihat deh, ini kenapa kursor gue jadi smiley? Maksudnya apa dia? Mau nge-troll gue? <laughs> mau nge-prank dia. Ipul subur ya yang Loh, kok balik? Tadi gua lewat gelap di sini tiba-tiba balik. Coba gue mesti ngapain nih? Sebenernya kalau seandainya gue mau kesini, gue tinggal dorong ininya kan? Dorong apalnya bisa gak sih? Um, what, atau bisa gue jatuhin ini? Ya? Wow, <laughs> kalau gue jatuhin disini bisa gak? Ah, nice. I see kan. Oh, dia bakal membelah diri kayak gitu ya. Kalau santai gue satuin lagi, kok gak bisa ya? Ya, di disini. Doer, minggir, minggir kamu apel. Nah, nice, aduh, ketabrak gue. Sip, nah pintunya kebuka. That's cool. Terus kosan dia sekarang apa yang terjadi ini? Eh, bentar, ini bisa gua ambil. Gak? Jadi, ini bukan alarm. Oke okay, lah, kita pakein musik ini ya buat puzzle, dan sekarang puzzle apa yang akan kita lalui? Isinya ada apel. Kalau oke, okay, dia ini terus isinya kipas. Gue yakin kita mesti naikin apel ke sini, tapi bakal dorong sama kipas sih, which means kita bisa aja memenuhi ini. Tapi kayaknya bukan itu sih, tujuan gamenya. Sistemnya gimana sih? Gue gak bisa ngambil ya. Kalau gua terusin sini nyampe nggak sih? Gak bisa guys, dia ketutupan sama angin kayaknya. Kalau gua tarik sampai sini bisa nggak nih? Kaya cara barbar gitu, klik, klik satu cepet mungkin. Gak bisa, tetap ke ini juga ya. Iya, gua mau coba cara bodoh yang entah kenapa gua nyadar gitu kan. Kalau sandi gua langsung klik isi bisa nggak nih? Dengan menggunakan perspektif harusnya bisa. I'm a genius. I'm a genius, jadi caranya gitu doang guys, ya kalian tinggal pakai perspektif you will not receive jadi katanya ada grammatical error di message yang kita yang di yang si dokter ini kirimin tapi karena grammatical error terlalu parah kita nggak akan menerima message karena nggak nggak nggak make sense sama sekali. Lucu sih sebenernya lucu sih sebenernya game ini tuh secara dari narasinya ya. Ini gue kita suruh bikin tangga untuk naik ke atas sini kan. Ya. ya, kita niata bikin tangga malah nutupin. Oke, okay, good. Nah, sip seperti itu udah cukup. Lompat ke sini, lompat ke sini dan ya klik kanan mereka balik. Nice. Masuk deh, kelar udah sudah so, lewat sini kenapa jadi kayak mengerikan lagi ini apa Dr. To input Banyak error lagi Hello my introductions are redundant I am a real doctor who went to doctor school VR has never been a mistake I can help you but I also do not know how Transmission ends V.R itu katanya bukan sebuah kesalahan, tapi gue bisa membantu. Katanya dia bilang gue bisa membantu lu, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Ya itu berarti nggak bisa, bapak. Employees only. Nah ini gambar yang bikin kita puyeng kemarin ya. By the way, uh, ini perlu gue bawa nggak? Abisnya bawa oh, ya udah nggak jadi. Cih, php kamu? Terus ini ngomong-ngomong ada jalan ke sini Sebenarnya ini private tapi apa ini? Nah ini dia. Now, name is my Pierce, Dr. Glenn. to the welcome experience. Team of your care leader patient years 10 development. Struggle you whatever with professional invention Age science with cutting And Gua nggak tahu dokter ini kenapa tapi kalau didengar dari kalimatnya yang kebalik-balik sesuai dengan narat yang tadi narator tadi bilang ini dokter kayaknya kena demensia, guys. Kalau asandainya kalian nggak tahu demensia itu penyakit apa, kalian bisa googling aja ya. <laughs> apa ini? What if I forget to set the alarm? Emergency exit protocol. Oh ya, yeah. gue ngerti maksudnya kenapa alarm tadi itu ada banyak. Jadi mimpi ini tuh sebenarnya menceritakan tentang kalau orang zaman sekarang tuh suka suka paranoid tentang lupa nyalain alarm. Jadi takutnya besok nggak bisa bangun gitu kan. Exit Emergency exit protocol, kenapa ini deket tengkorak, gue nggak tahu. Mungkin tentang chapter-chapter berikutnya, guys. Ya beep, beep beep beep alarm maksudnya mungkin seperti itu dan ya kita masuk ke dalam sini dan apa ini from farm to mind mind to heart mungkin maksudnya apel di sini tuh itu ya kalau seandainya kalian tahu mungkin ada pepatah bahasa Inggris an apple a day keeps the doctor away oh oh oh oh oh oh jadi kayak kayaknya sih gini guys an apple a day keeps the doctor away satu apel sehari uh, menjaga kita menjauhkan kita dari si dokter jadi mungkin kenapa, kenapa si dokternya itu jadi rada demensia dan gajah kayak gitu adalah karena dari tadi kita bermain-main dengan apel dan apel itu menjauhin kita dari si dokter. Dokter jadi ya jadi kayak gitu guys. Mungkin maksudnya kayak gitu. Gue gua tau gua tahu sih apakah kalian berpikir demikian. Jadi kawasan kalian punya komentar atau apakah jangan lupa jangan segar-segar untuk komen di bawah. Kita udah sampai di chapter ke 5. Ya yeah, guys, gue suka banget sama ini game Dan gue mau lanjutin lagi Mungkin kita bakal sampai end, gue gak tau di chapter berapa But By the way, ini anyway ya guys, kalau kalian suka sama video ini jangan Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe Tadi gue baru ngomong itu ya, by the way yeah. Like, share, subscribe, kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you for watching, happy gaming, and Bye-bye